Hai teman-teman, kembali lagi sama Kakak nih. Wah, sepertinya di sini habis hujan dan banjir. Hmm, sekarang kita waktunya berburu mainan ya. Oke. Nah, kasih tahu Kakak kalau ada mainan ya. Wih, teman-teman. Ada mainan ternyata di sini, teman-teman. Banyak sekali ya, teman-teman. Tuh, Kakak sudah bawa baskom untuk untuk kumpulkan mainannya, teman-teman. Let's go, kita berburu lagi. Ini teman-teman yang biru. Coba kita cuci dulu. Wih, masya Allah, ikan teman-teman. Satu teman, dapat satu. Lagi ya. Berburu mainan. Wih, apa lagi nih teman-teman? Sepertinya kepiting teman-teman bagus banget ya mantap cari lagi mainannya masya allah dapat ikan lumba-lumba teman-teman bagus banget ya wih sudah dapat tiga teman-teman Let's go kita berburu lagi oke nah, teman-teman hmm, sepertinya Ikan juga, tapi ini kenapa ya teman-teman? Tahu gak teman-teman? Uh -uh. Komentar ya di bawah ya? Oke, okay. let's go berburu lagi! Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, na. nah, nah, Wih, apa ini teman-teman merah-merah? nah, nah, kita teman -teman. nah, nah, nah, nah, na na na na. nah, nah, nah, teman, -teman teman-teman tahu tidak komentar di bawah ya nah nah nah nah, nah. wih ikan lagi teman-teman bagus banget ya nah, nah nah nah nah wih ini juga ikan juga mantep banget teman-teman masya Allah sepertinya ini ikan paus teman-teman bagus banget ya nah nah nah nah nah nah nah nah, nah, nah. Wih, dapet lagi teman-teman. Masya Allah, kali ini apa ya teman-teman? Sepertinya penyu ya teman-teman ya. Iya iya iya iya. Ya. Wah iya betul ya. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Cari lagi, Wah, ada lagi tuh teman-teman. ini teman-teman ya? Cari dulu ya. Ya, ikan teman-teman Masya Allah bagus banget ya teman-teman Mantap kita kumpulkan lagi Nah nah nah nah Wih kapan nih Kita dapat mainan lagi sepertinya bintang laut teman-teman Bagus banget ya teman-teman ya orange nah, ya, ya, ya, ya, sama ya, biru Mantap Let's go berburu lagi cari lagi mainannya Wih, apa itu yang lagi berenang teman-teman? Lihat dulu ya teman-teman. Ya, Wah, -teman. Allah, katak teman-teman, bagus sekali teman-teman. Mantap, wih, sepertinya ada banyak mainan banyak ini. Solo. Allah, Mantap sekali ya. Mantap. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dia tertinggal video terbaru dari Kakak. Terima kasih.